Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Alham Sadi, di sini di al Jaya teman-teman Semoga kita semua tetap dalam minyak dan di rima Allah Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Kami di al Jaya akan uh, Melakukan riset lagi Uji coba lagi Berdasarkan uh, Saran dari viewers uh, al Jaya Ya Uh, sarannya seperti ini teman-teman ini berawal dari uh, video tentang bahwa satu buah dioda bisa menghilangkan dengung pada power amplifier seperti itu ada yang nyaranin ini dari pak sms siagian kalau nggak salah ya namanya uh, beliau mengatakan bahwa cukup menggunakan uh, satu buah elko dengan kapasitas 2,2 dua mikrofarad 50 volt. Jadi nilainya adalah 2,2 mikrofarad eh 50 volt. Oke? Okay? Nanti kami akan mencoba seperti ini. Nah, yang eh, menjadi pertanyaan kami adalah apakah hanya 2,2 mikrofarad 50 volt saja? Apakah dengan yang lain tidak bisa? Seperti itu. Oke? Okay? Eh untuk menjawab pertanyaan itu, dan karena di tempat kami ya Saya cari-cari di sini Yang 2,2 mikrofarad 50 volt itu Tidak nemu seperti itu Ya Bukan Bukan tidak nemu kemudian Terus tidak ada, kemungkinan Ada di tempat ya, Di sebelah-sebelah sini gitu kan e, Kalau di ininya habis seperti itu Kalau di raknya kami itu habis Sehingga kami improvisasi, improvisasi, kami tidak menggunakan yang disarankan Pak SMS SM, Yagian ya, e, jadi kami improvisasi menggunakan nilai yang mendekati, ya sembari menjawab pertanyaan juga apakah nilainya harus seperti itu. Nah. Yang pertama kami mencoba dengan ya menggunakan yang paling kecil itu empat, ya, yang paling kecil bentuknya ya ukurannya, yaitu kami menggunakan 4,7 mikrofarad 25 volt ya. 4,7 mikrofarad farad, 25 volt. Kemudian menggunakan juga yang paling mendekati ya, yang paling mendekati itu 1 mikrofarad 50 volt, yang ini. Ya, paling mendekati ini teman-teman. Kemudian kami akan menggunakan eh start 10 mikrofarad 50 volt ya 10 mikrofarad 50 volt dan kami juga akan menggunakan yang 22 mikrofarad 50 volt. Ya. Jadi eh, tegangannya semuanya 50 volt tapi kapasitasnya kami menggunakan yang di bawahnya 2,2 kemudian Menggunakan yang di atasnya 2,2 mikrofarad. Oke. Ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara merangkainya? Cara e, merangkainya adalah hanya di jumper di paralel. Ya di jumper di paralel begini, seperti di gambar ini teman-teman. Di jumper di paralel di inputannya. Seperti itu. Oke. Di jumper di paralel di inputannya. Yang kaki positif ke input positif. Yang kaki negatif ke input negatif seperti itu. Okay. Jadi kalau ada yang salah bisa di, di komen di kolom komentar teman-teman ya. Dan yang akan kami jadikan bahan uji coba speakernya adalah speaker yang ini. Ini adalah speaker uh, speaker aktif ya. Yang paling ini, yang paling uh, no, noise-nya besar, yang paling besar noise-nya seperti itu ini yang akan kita jadikan uji uh, coba oke okay? mari kita uji coba ini speakernya mono teman-teman ya inputannya mono Ya, saya perlihatkan dulu belakangnya seperti apa ya nah ini ini dalemannya sudah kami jumper seperti itu. Ya. Ini dengan ini kami jumper jadikan satu. Jika teman-teman ingin melihat jumperannya ini ada di video yang sebelumnya sebelum ya, seperti itu. Oke. Okay. Ya. Kami akan coba eh uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan hidupkan teman-teman dan akan fullkan volumenya. Volume nya akan kami fullkan. Ya, noise nya segini teman-teman ya. Nggak terlalu besar sebetulnya. Teman-teman ya. bisa mendengar sendiri noise nya seperti apa. Oke, ini sudah, ini sudah kondisi full volume semua dan eh, equalizernya atau apa bass dan treble ini ya hanya bass dan treble Oke. seperti itu ya kami akan coba uh, ini karena pernyataan saya tadi mono seperti itu, ini betul-betul mono teman-teman Kami akan masukkan ini ke yang ini dulu, yang L dulu. Ya, ini ini uh, ya sama ya sebetulnya ya, sama-sama bunyi ke sini ya. kondisi noise-nya seperti ini. Ya, saya beginikan ya. Dan ini eh, apa? mikrofon akan saya letakkan di depan, teman-teman bisa apa? mendengarkan sendiri seperti itu. Oke. Okay. Ya. Saya letakkan di depan sini, noise-nya biar bisa dibandingkan sendiri oleh teman-teman ya. Oke. Okay. akan menggunakan ini speed buaya dia tidak ada pengaruh dari tangan ya seperti ini oke kami akan mulai dari yang paling kecil yang paling kecil 25 volt 4,7 mikrofarad datang ya tanya. 25 volt 4,7 mikrofarad Sendara manual Mengikuti saran Beliaunya Ini pemenang tangan saya awalnya. Oke 4,7 mikrofarad 25 volt Eh terbalik ya itu noise-nya teman-teman 4,7 mikrofarad 25 volt bagaimana apakah ada perubahan dari yang tadi apakah ada perubahan dari yang tadi teman-teman noise-nya sebegitu ya satu jamban lagi 4,7 mikrofarad 25 volt sebegitu cabut lagi Oke. Okay. Tapi ini noise-nya sudah ini ya. Kira-kira. satu mikrofarad 50 volt. Ini full semua ya. satu mikrofarad lima puluh volt. Bagaimana nulisnya? Apa ada perubahan? Ini memang kami sengaja tidak mengukurnya menggunakan osiloskop teman-temannya, rigi-riginya biar apa biar bisa di, diketahui sebetulnya. Oke, satu mikrofarad lima puluh volt, sebegitu teman teman ya kita ganti lagi dengan yang 2, eh, yang 10 dulu Yang 10 mikrofarad 50 volt 10 mikrofarad 50 volt 10 mikrofarad 50 volt Sebegini teman-teman Apakah ada perubahan Silakan teman-teman Perhatikan 10 mikro lima 50 volt Kita ganti Dengan yang Lain Lebih besar sedikit 22 mikrofarad 50 volt Noise-nya sebegitu teman-teman 20 mikrofar 22 mikrofarad 50 volt 22 mikrofarad 50 volt. Seperti itu teman-teman ya. 22 mikrofarad 50 volt, teman-teman. 22 mikrofarad 50 volt, teman-teman. Oke? Okay? Karena perubahannya mungkin tidak banyak. Nih, terakhir apakah Giga Dikasih elko yang lebih besar dari semuanya ini, apa ada perubahan seperti itu? 47, eh, 4700 mikrofarad 63 volt, for audio. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Nomor oh, isinya sebegini, teman-teman. 1700 mikrofarad 63 volt noise nya sebegini teman teman rasakan sendiri oke okay, teman teman ya ini uh, tadi uji coba ya jika ada yang mengatakan uh, ini tidak ada perubahan atau bagaimana mungkin karena belum uh, apa belum disodai dan sebagainya. Tapi saya uh, tidak mau berspekulasi. Teman-teman bisa uji coba sendiri. Ya memadukan dengan banyak ilmu. Ya tidak harus dari kami di al Jaya. Dari manapun asalkan bermanfaat. Oke teman-teman ya. Terima kasih uh, sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga yang sedikit dari kami ini. Bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri wilayah Taufik wilayah jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.